Di gambar pertama, persahabatnya kita tahun dengan kabar yang sangat membanggakan sekali soal karya Bunda Lesti Kejiora. Alhamdulillah, untuk single sekali seumur hidup tembus di angka 50 juta viewers. Alhamdulillah, congratulationsnya untuk Bunda L. Dan tentunya ini berkat dukungan yang luar biasa Dari kalian semua yang selalu mensupport Selalu mendukung karya-karya Bunda Leslie Gejora Tetap semangat Streaming terus lagu-lagu Bunda Elm Bismillah juga mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya Dan semoga ada karya terbaru yang akan diluncurkan Amin Kemudian bersahabat kita lihat juga Cidukan vitamin terbaru pagi hari ini Masya Allah Satu jam yang lalu ada sebuah postingan dari Andik Set yang mengunggah foto kebersamaan dengan Leslar Family Alhamdulillah, idola kesayangan kita sudah tiba di Madinah Masya Allah, dikelilingi oleh orang-orang baik pastinya. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Andikset. Malam indah penuh berkah di Masjid Kuba, Madinah. Rizki Bilar, Lesti Kejara. masyaallah. Allah, Alhamdulillah sudah tiba di Madinah aja nih. idola kesayangan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga persahabat yang selanjutnya ada postingan dari akun Bahru lil Malhaq. Ini postingan yang sama yang diunggah. Namun kita dibikin salfot persahabat dengan kalimat yang diposting. Makin malam makin dingin di halaman Masjid Kuba ngobrol santai tebar manfaat. Al-Madinah Al-Munawarwah kira-kira kode apakah itu? wah wow, persahabat ya, kira-kira kode dari tangan mereka persahabat, itu kode apa? Aduh, Masya Allah, bikin penasaran Bismillah saja, doakan yang terbaik apapun itu, semoga lancar sukses, dan tidak ada halangan, suatu hafal, hal apapun pastinya, amin kemudian juga persahabat, kita simak judukan vitamin lainnya, Masya Allah kali ini, tentunya persahabat, ya, fotonya gaya bapak-bapak banget ya, Alhamdulillah Papa B dikelilingi oleh orang-orang baik ini yang membuat kita bangga dan membuat kita bahagia pastinya, Masya Allah. Kita lihat juga bersahabat ya, komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Bahar Wirta mengatakan, iya ini giliran bapak-bapak yang foto bareng, mantap bapak-bapak semangat, Masya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun wangkajendukosong 0215. Bahagia dan sehat selalu kakak, dede dan abang fatih Amin Begitu banyak persahabat doa Doa baik Yang selalu diberikan dari orang-orang baik Juga pastinya yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Masya Allah Kita juga bersahabat di akun tiktoknya Papa Babi. Kita bisa move on dengan postingan Papa Bilar Yang membuat tentunya kita menangis Yang membuat kita pastinya terharu persahabatnya Dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora sebelumnya di tanggal 9 Oktober 2022 Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa pastinya Dan di tanggal 9 itu pun mereka sudah manggil sayang Kita lihat itu apa sayang? Masya Allah Alhamdulillah bersahabat dia, ya. Allah menyatukan mereka kembali Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng bahagia, sakinah, mawadah, warohmah tak henti-hentinya doa terbaik selalu diberikan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bila. Yuk ramaikan di akun TikToknya Papa B, tulis doa-doa kalian di kolom komentar, kita lihat bersahabat ya begitu banyak juga doa-doa baik yang diberikan di kolom komentar. Di dari akun l 3319 mengatakan Masya Allah semoga Lestiani dan Muhammad Rizki Bilar rumah tangganya langgeng sampai syurganya Allah dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat selalu dalam lindungannya. Amin. Ada juga bersama tanggapan lain dari akun noviunita Unita 7159 Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah SWT senantiasa selalu menjaga keutuhan rumah tangga kalian berdua. Lesti dan Rizky Bilar, semoga bahagia terus. Amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Leslar Family. Doa, doa baik. Pastinya banyak diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Alhamdulillah. Begitu banyak doa dan dukungan yang diberikan untuk keluarga Leslar.